Oke ya, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara merender di Vegas, Vegas 15 Plus menggunakan VGA atau GPU ya. Dan yang dimaksud dengan Vegas 15 Plus adalah kalau kalian pakai Vegas 15 ke atas, kayak 16, 17 dan mungkin sekarang akan ada 18 gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara... Makanya menggunakan GPU ini gampang banget kalian cukup klik dulu ya untuk yang option dan kalian cukup klik yang preference atau mungkin yang paling bawah. Dan kalau kalian menggunakan Vegas yang versi 15 atau 16, kalian cukup ceklis aja yang low legacy GPU rendering. Kalian cukup ceklis aja tapi untuk versi 17 saya nggak bisa nemu opsi ini. Jadi kayaknya udah otomatis gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa klik untuk yang video dan setelah itu kalian bisa melihat di sini akan ada pilihan GPU acceleration of video processing. Kalian ganti aja ke VGA atau mungkin GPU yang kalian pakai ya. Di sini saya menggunakan 960 80M bawaan dari laptop saya. Kalau kalian pakai mungkin AMD gitu ya Radeon 7 atau mungkin Big Navi mungkin kalau udah keluar kalian bisa langsung aja klik aja pokoknya VGA yang kalian punya di komputer atau di laptop kalian kalian pakai aja gitu ya. Setelah itu kalian klik apply dan ya setelah itu kalian klik oke okay aja, kalian klik oke. Okay, dan setelah itu kalian bisa langsung render dan kalian juga bisa memilih dulu untuk region render mana yang mau kalian render atau uh, bisa dibilang apa ya bagian mana yang mau kalian render kalian bisa double-click kayak, kayak gini untuk render semuanya dan kalian misalnya mau ngerendernya cuman segitu doang gitu ya nih cuman yang segini doang yang akhirnya doang atau cuman tengah doang gitu dan ya kalian bisa pilih gitu yang mana mau kalian render Nah setelah itu kalian bisa klik yang render as dan kalian kalau awal-awal gitu awal-awal ya, menggunakan Vegas 16 atau by default gitu di sini nanti tidak akan ada yang namanya uh, show favorit only jadi ini bakal banyak banget gitu untuk opsinya saya saranin kalian pakai aja yang magic avc gitu ya karena kalau yang Kalian pakai magic hfc gitu ya hvc atau aac gitu ya, yang bawahnya ini kalian bakal merender menggunakan prosesor kalian dan kalau kalian merender menggunakan prosesor itu jadi lebih lama untuk rendernya saya render video 15 menit itu jadinya 40 menit saat saya menggunakan vga gitu ya yang avc ini saya menjadi sekitar 7 menit atau enam menitan gitu dan itu menjadi ya mungkin lima kali lebih cepat mungkin ya lima kali lebih cepat dan ya kalau kalian memang produksi videonya memang butuh waktu yang cepat kalian pakai aja Nvidia karena ya memang itu dia gitu tujuan dari video ini kalian cukup pilih aja untuk pakai syaratnya yang mana gitu apakah kalian mau pakai yang 720 uh, 30fps atau mungkin kamu customize gitu jadi 720 60fps terserah kalian atau kalian mau pakai 1080 ya pokoknya terserah kalian gitu ya pakainya yang mana tapi saya sarani sih kalian favoritin aja preset yang sering kalian pakai ya yang bakal nantinya banyak dipakai gitu kalian bisa langsung klik aja yang bintang ini. Jadi kalian bisa klik filter terus nanti kalian bisa klik yang so favorites only. Jadi nanti akan ada sedikit gitu untuk pilihannya gitu. Kalian bisa pilih aja yang 30 FPS atau bebas lah gitu ya. Dan kalian juga pilih namanya, pilih lokasinya di mana, setelah itu kalian klik render gitu. Nah, setelah itu kalian bisa melihat di sini untuk renderingnya ini cepat gitu ya, bisa dibilang cepat ini kayak apa di fast forward gitu. Berbeda saat saya menggunakan CPU ya atau mungkin prosesor. Kalian juga bisa melihat di task manager, klik, kalian klik kanan aja di taskbar terus ke task manager lalu kalian klik yang performance ya. Dan kalian bisa melihat di sini untuk GPU-nya sedang kepake juga tapi 95 gitu ya ini mungkin karena saya lagi rekam video ini juga karena OBS saya menggunakan CPU ya untuk rekamnya dan untuk GPU-nya di sini yang terpakai 11 persen atau 12 persen ya pokoknya sekitar ya 10 sampai 15 persen nggak bisa 100 persen sih saya juga nggak tahu kenapa mungkin nanti saya juga akan cari gitu untuk cara mengatasinya dan setelah itu kalian bisa tungguin aja sampai ngerender beres gitu ya dan udah kalian bisa bisa menikmati video dengan uh, kualitas yang bagus dan hasil yang lebih cepat gitu produksinya Dan ini jujur sih kalau kalian bikin video 4 kak Kalian bikin video mungkin videonya mungkin kayak saya sekali bikin 10-20 gitu Ya enak aja sih kalau rendernya cepat gitu Apalagi kalau mungkin dikomboin dengan internet yang cepat di upload ke Youtube Jadi makin cepat gitu ya Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya Semoga aja mengcover semua bagaimana cara uh, merender video menggunakan GPU ya Nah cuman uh, yang paling penting sih ya Kalian nyalain aja untuk yang option yang preference Kalian pilih VGA nya Dan saat kalian render Pastiin kalian menggunakan yang dalam tanda kurung NVIDIA NVENC ya Kalau kalian pakai yang Intel HVC ya tadi ya Itu nanti bakal ngerender menggunakan prosesor ya. Di dalam kasus saya Intel Mungkin kalau kalian pakai AMD Ya bakal ngerender pakai AMD Dan namanya kayaknya nggak akan Intel HVC deh Kayaknya kayaknya ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya, Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye